wa warahmatullahi wabarakatuh. muhammad wa muhammad Ama saudara muslimin muslimat Mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmatnya serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mengkaji firman-firmannya atau mengkaji Al-Qur'an. Semoga apa yang kita lakukan atau kita amalkan benar-benar dicatat oleh Allah termasuk amal ingkang soleh Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau lah sehingga kita Hari ini, apa malam ini, dan detik ini masih mengenal ajaran-ajaran Islam dengan benar. Dan atas amal sholih hadirin sekalian, kami ucapkan Alhamdulillah, Jazakumullahu khairan kathirah. amin saudara muslimin muslimat rahimahullah Mari kita lanjutkan kembali yaitu surat al-Baqarah ayat 51 ya. Yeah. Surat al-Baqarah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adna Musa 40 lailatan summa taqattumul ijla. ثُمَّ dan ketiga Wa'adna Kami menjanjikan Yang dimaksud adalah Allah kami Musa kepada Nabi Musa Arba'ina empat puluh lailatan malam, kemal kemudian ita kamu mengambil atau kamu menjadikan al rijjal anak sapi atau anak lembu. Mimpatihi dari sesudahnya atau sepi, sepeninggalnya, ya, Wantum dan kamu adalah zalimun orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini ini adalah perjalanan Nabi Musa bersama orang-orang atau bersama Bani Israel, ya setelah Allah menyelamatkan dari Firaun dan keluarganya ya ketika sudah keluar dari laut merah ya, laut merah maka pada saat itu ya dan yaitu berada di daerah-daerah tertentu yang mana di situ ketika Nabi Musa bersama Bani Israel itu Menjumpai orang yang menyembah berhala. Nah, setelah itu, orang Bani Israel pun meminta kepada Nabi Musa. Agar dijadikan Tuhan sebagaimana, yaitu apa? Orang daerah tersebut, yaitu menyembah berhala. Setelah itu dinasihati oleh Nabi Musa dengan banyak nasihat, akhirnya pun kembali. Pada suatu ketika, Nabi Musa mendapatkan panggilan dari Allah untuk mendapatkan yaitu kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu diserahkan kepada Nabi Musa itu selama 40 hari, 40 malam. Ya. Jadi bentuknya sudah bentuk yaitu Kitab Taurat. Kalau orang-orang Nasrani sekarang mengatakan itu adalah perjanjianlah lama, ya. Yang perjanjian baru adalah Injil, ya, atau Alkitab. Dalam 40 hari, 40 malam ini, ya itu bertahap dua tahap yang pertama yaitu 30 hari ya 30 hari setelah itu ditambah 10 hari ya ada penafsiran yang 30 hari ini adalah bulan zulkokdah kenapa bulan zulkokdah nih Bu? eh lain jenengan ngarani selo zulkokda yang sepuluh hari itu adalah zulhijjah ya orang jawa bilang itu hulanbe besar ya. biasanya kalau orang jawa kan begitu sawal selo besar ya, jadi zulkokda zulhijjah itu salah satu Dua itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, 30 hari sama 10 hari kan berarti 40, 40 hari. Itu diterangkan yaitu di dalam Quran, Surat ke-7 ayat 142, ya, atau Surat Al-A'raf. 142 empat puluh dua. Audo Musa dan kami telah menjanjikan kepada Musa ya maksudnya adalah memberikan Kitab Taurat 30 malam, yeah. dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, jadi tahap pertama 30 setelah itu disempurnakan yaitu 10 hari, jadi jumlahnya adalah genap 40 hari atau 40 hari 40 malam maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun. Ya, Nabi Harun ini sebenarnya adalah kakaknya. ya Kakaknya Nabi Musa. Nabi Harun itu kalau berbicara itu sangat lembut. Lembut dan sabar. Nih, ini itu Nabi Harun. Lain dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya keras. Kalau ada sesuatu yang sekiranya nggak sesuai atau nggak cocok, itu langsung marah. Tapi kalau Nabi Harun nggak, karena dia adalah penyabar, sehingga kadang-kadang dimanfaatkan oleh umat umatnya. Jadi ketika Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun, Ya. gantikanlah aku dalam memimpin kaum kaumku semulakan dipimpin oleh Nabi Musa jadi setelah Nabi Musa berangkat untuk menerima apa kitab Taurat selama 40 hari 40 malam yang diperintahkan menggantikan sebagai pemimpin adalah nabi Harun ya. kakaknya yang dijadikan sebagai pemimpin Mimpin. dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan Nuh, sampai dinasihati begitu yeah. jadi Nabi Musa pun memberikan nasihat kepada Nabi Harun pada Nabi Harun itu adalah kakak kakaknya jadi diperintahkan agar memimpin umatnya atau kaumnya yeah. setelah itu dinasehati agar tidak mengikuti orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, yang dimaksud berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah terutama yaitu kerusakan masalah agi agida. Ya. Jadi pada saat itu orang-orang Bani Israel ini ya, ketika dipimpin oleh Nabi Harun, ini sangat berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena keimanannya itu masih tipis, ya masih di ti tipis. Sehingga ketika menjumpai di satu daerah yang menyembah berhala, dia pun ingin menyembah berha berhala. Padahal sebenarnya orang-orang Bani Israel ini sudah tahu dan jelas bagaimana Allah itu ketika menyelamatkan dari Fir'on dan bala tentaranya, pada saat itu, sudah hampir yaitu terkepungnya dan hampir yaitu tertangkap oleh Firon dan tentaranya. Akan tetapi, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkat-tongkatnya. Itu bentuk mujizat dari Allah, pertolongan dari Allah. Dengan yang namanya mujizat-Niku, tidak bisa dipelajari. Karena yang berganda itu adalah Allah. Itu ya. Jadi mu'jizat itu yang berganda adalah Allah. Bukan seorang nabi, bukan seorang roh. Rasul. Ya. Bahkan awalnya Nabi Musa pun tidak tahu apa fungsi dari tongkat yang setiap hari dibawa, Tapi kenyataannya, pada saat dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya, ternyata Allah pun memerintahkan agar memukulkan yaitu tongkatnya ke, la, ke laut. Setelah itu, maka membelahlah laut itu dan menjadi keras. Dan pada saat itu, ya belahannya atau jalannya itu menjadi kering. Ya, setelah itu, lewatlah Bani Israel. Bani Israel. Nah. Setelah Bani Israel sudah berada di pantai, sudah berada di tepi. Nah, pada saat itu Fir'on dan bala tentaranya berada di tengah tengah. Maka kembalilah artinya dipukul kembali, maka yaitu apa? Firaun dan bala tentaranya tenggelamlah di tengah, tengah laut. Ya, sudah tahu pertolongan Allah begitu besarnya. Ya. Tapi dia tetap tidak mau yakin, seratus ya, persen kepada pertolongan Allah atau beriman kepada Allah. Imannya itu hanya separuh-separuh, sehingga pada saat yaitu apa nabi Harun itu memimpinnya, ya, memimpinnya ditinggal oleh yaitu apa nabi Musa untuk berangkat ke Mikot Artinya tempat yang dipanggil oleh Allah untuk menerima yaitu kitab Taurat Kemudian kamu menjadikan Al-Ijla Anak sapi, patung ya maksudnya Patung anak sapi dan itu terbuat dari emas ya Jadi disembah Nah jadi orang-orang Bani Israel menjadikan anak sapi yang bentuknya itu emas, mengkilat, begitu ya. Jadi ada satu kisah bahwa itu adalah ketika dimintai, maka yaitu apa, anak sapi ini bisa yaitu apa, artinya berkomunikasi, bisa bersuara, bersuara sehingga semakin yakinlah Orang-orang pani Israel terhadap apa yang mereka sem sembah. Seakan-akan itu adalah Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Membatihis peninggalnya. Jadi setelah ditinggal Nabi Musa justru kaumnya itu menjadi orang-orang yang musyrik Karena yaitu mempertuhankan atau menyembah anak sapi Wa antum dalimun dan kamu adalah orang-orang yang dolim. ya Jadi orang yang dolim nomor satu itu adalah orang yang menjadikan Allah tandingan, ya atau sekutu. Jadi seseorang menjadikan Allah tanding tandingan atau disebut orang musyrik. musrik, orang dolim yang paling nomor satu dan dosa nomor satu itu adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah, itu namanya the ya. makanya berhati-hati, ya. Kalau pada zaman Nabi Nabi Musa, ya, pada zaman Nabi Musa itu yang disembah adalah anak sapi, ya. Maka sekarang bukan anak sapi lah, lagi sudah ganti ya. Kalau sudah apa, zaman-zaman modern ini yang disembah bukan kok apa bentuknya apa, atau enggak, tapi bisa ilmu pengetahuan itu bisa juga disembah, bisa juga yaitu menyembah apa. HP jenengan itu kadang-kadang menjadi sesembah, sesembah. Makanya kalau orang itu sudah bermain, ya artinya bermain HP. Kok misalnya sampai melupakan Allah itu berarti mempertuhankan HP, termasuk TV, termasuk kesenangan-kesenangan yang lain. Itulah yang namanya toh. Tauhud. Dan itu orang yang paling dolim. Misalnya, orang dolim nomor satu adalah orang yang menjadikan Allah sebagai tanding. Tandingan. Ya. Termasuk yaitu pada zaman itu adalah Nabi Musa ya atau Bani, Isra, Bani Israel. Kita Taurat itu diperkirakan diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Ya. Abad 12 sebelum masehi. Berarti sampai sekarang sudah berapa ribu tahun. Tahun. Ya, itu kita tahu Taurat. cuman kemudian afauna kami maafkan. Angkum dari kamu mimbati dari sesudah zalika demikian itulah alakum agar kamu taskurun kamu bersyukur bersyukur itu ya. jadi setelah itu dimaafkan oleh Allah tapi dengan jalan apa? yaitu bertobat ya jadi dosa apapun sebesar apapun dan sebanyak apapun kalau memang seorang hamba itu mau bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya maka Allah pun akan menerima tobat tobatnya, dan setiap kali orang itu bertobat, maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya. Ya, Ini yang habluminah Allah, kecuali kalau habluminan Minanas. Kalau habluminan Nas itu harus terlebih dahulu, yaitu apa meminta maaf kepada Manu. Manusia setelah itu baru meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah Setelah itu dimaafkan oleh Allah Nanti cara taubanya diterangkan pada ayat 54 nanti ya Jadi orang-orang Bani Israel dimaafkan tujuannya Allah La'allakum tazgurun agar mereka bersyukur kepada Allah, karena dimaafkan dosa-dosanya segala kedolimannya itu dimaafkan oleh Allah oleh Allah maka kita pun demikian kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Ya Allah itu maha menerima tobat padahal kalau kita hitung dosa kita itu sangat banyak bahkan langit dan bumi seandainya untuk memuat dosa kita itu penuh, penuh. tapi Allah tetap menerima tobat kita kalau seandainya kita mau bertobat dengan sung sungguh taubatan nasuhah bukan tobat yang apa ya istilahnya itu orang Jawa kapok-kapok loh Lombok Sekarang tobat, besok mengulang Tobat, besok mengulang Tobat, besok Mengulang Yang dikhawatirkan matinya Dalam keadaan tidak to Tobat Ini sangat berbahaya Makanya Rasulullah Minimal sehari semalam Itu tobatnya 70 kali Kali 70 kali Minimal bertobat kepada Allah Allah pada Rasulullah sudah dijamin oleh Allah yaitu masuk sur, surga gimana dengan kita kita belum ada jamin jaminan ya maka caranya gimana ya kita senantiasa bertobat kepada Allah nah topet yang paling sulit itu itu kan hablum minan, minan nas itu. Maka kalau kita punya salah kepada seorang manusia, segera yaitu minta ma, maaf. Jangan ditunda. Jangan nunggu sampai hari raya raya. Biasanya kan nunggu hari raya raya. Tapi kadang-kadang kalau enggak hari raya minta maaf kok kata -kata, kapan? Pantes, kan gak gampang. Pantas kan enggak benda. Sama nih kilah apa kok njut sepuro sepuro, orang Jawa kadang-kadang ditafsiri sih macam, macam baik ki kato ibu serondok berakhir, gue ni kok njaluk sepuro sepuro, gak cari wong cowok, ngowong nih wisna boh, mati niku gue ngomong ke jana wusih, biasanya lagi ngonten, oh nongong njaluk sepuro, minta maaf, katanya barangkali sudah dekat dengan kemati kematian padahal meminta maaf itu setiap saat, setiap hari kapanpun kita punya salah maka harus minta maaf maaf dan orang yang dimintai maaf itu pun harus memaaf memaafkan okay. ketika seseorang itu dimintai maaf kok nggak mau maafkan itu sudah urusan mereka dengan allah. Allah, bagi orang yang meminta maaf tugasnya sudah selesai kewajibannya sudah selesai dimaafkan atau tidak itu adalah urusan dia tapi yang jelas kalau sudah minta maaf berarti itu sudah terampun terampuni ya, maka orang yang baik ketika bersalah, segeralah bertobat kepada Allah ya, atau kalau misalnya khablun minallah tapi khablun segera minta maaf kepada orang yang kita salah salai kalau dimintai maaf ya kita memaaf memaafkan jangan dibawa sampai ma mati itu nanti akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah ya. orang yang tidak memaafkan seseorang itu nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Allah. Maka berbanyalah bersyukur kepada Allah Karena Allah telah banyak memberikan jalan kepada kita Untuk senantiasa bertobat kepada Allah Jadi gunakanlah tobat itu Agar kita setiap saat itu bersih dari do, dosa Jadi orang yang tobat itu langsung dosanya ber, bersih Meskipun sebanyak buih di lautan atau seluas langit dan bu, bumi, Allah tetap memaafkan. Memaaf, Wa'id dan ketiga a kami datang atau kami berikan Musa kepada Musa al Kitab al Kitab maksudnya Kitab Taurat wal Furqon dan Furqon, Furqon itu artinya pembeda, ya. Sebenarnya makna Alkitab dan Al-Furqan Niki adalah sama ya. Jadi Alkitab yang dimaksud Kitab Taurat dan Al-Furqan Itu juga yang dimaksud dalam ayat ini adalah yaitu Kitab Tau Taurat Artinya apa? ketika Nabi Musa itu diberikan yaitu furqan atau kitab Taurat itu dalam rangka mampu membedakan mana yang benar dan mana yang sah yang salah maka Al-Quran pun salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan pembeda antara yang benar dan yang sah salah jadi antara yang benar dan salah ini tidak bisa dicampur A aduk kelihatan mana yang benar dan mana yang salah, maka kalau ingin melihat perilaku sese seseorang itu bisa dilihat yaitu dari Al-Qur'an, Al apakah perilakunya ini sesuai dengan Al-Qur'an ataupun tidak, sesuai dengan Al-Khadis Sunnah Nabi atau ti tidak oleh karena itu pernah para sahabat itu bertanya kepada Aisyah Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Maka Aisyah pun menjawab Jadi akhlak Rasulullah adalah Al-Quran Jadi apa yang dilakukan Nabi, apa yang diperbuat Nabi itu dari Al-Quran Atau Wahyu Tidak ada yang diperbuat oleh Nabi Nabi itu berdasarkan yaitu Nafsu tidak ada Tapi semua itu adalah Diatur Atau dituntun oleh Wahyu ya. Lain dengan kita Kita itu sering Melakukan sesuatu berdasarkan naf, Nafsu Kadang-kadang ada seseorang Melakukan sholat itu berdasarkan naf, Nafsu Itu ada termasuk orang yang sholatnya kepingin dipuji orang, itu kan nafsu ya. atau sholatnya supaya kelihatan dan memasyarakat ya atau sholatnya dinggo suku dayo kan medaya di suku inaboha ya paling buat kan? teh ada orang yang sholat itu tinggal suguh dah dah jadi nggak pernah sholat tapi kalau ada tamu misalnya sholat dia pun ikut sholat berarti sholatnya kan suguh dah dah hanya sholat, ikut sholat. Tapi kalau nggak sholat, ya nggak sholat. Sholat. Maka Al-Quran pun menjadi pembeda, mana yang benar, mana yang salah. Jadi antara yang benar dan salah, tidak bisa dijadikan satu. Sudah jelas, kebenaran itu dari Allah. Maka kebenaran itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Atau kebenaran itu berdasarkan Wahyu Allah bukan apa yang dikatakan oleh manu, manusia. Karena kalau kebenaran itu berdasarkan perkataan manusia, maka dunia akan rusak. Agama akan ruh, rusak. Karena apa yang dikatakan oleh manusia itu banyak yang apa berangkatnya itu dari naf, nafsu. Tapi kalau Rasulullah itu berdasarkan wah wahyu. Makanya setiap perbuatannya, perkataannya, perilakunya itu senanti asal lurus. Itu Rasulullah. Ya, yeah. dan kejujuran Rasulullah. Allah. La'allakum agar kamu tahtaun, kamu mendapatkan petunjuk. Ya. Yeah. Artinya seseorang itu atau Bani Israel dan umatnya Nabi Musa ketika menggunakan kitab Taurat atau Al-Furqan ya, dibaca, dihayati, diamalkan maka la'allakum tahtadun harapan Allah agar kamu mendapatkan petunjuk dari Allah, Allah maka kalau kepingin untuk mendapatkan hidayah Allah perbanyaklah membaca kur, Qur'an samin baca Qur'an itu setelah samin baca maka terjemahnya kan sekarang banyak terjemahan itu samin baca juga nanti kalau nggak ngerti samin tanya tanyakan ye jadi kalau membaca satu ayat atau membaca misalnya pak artinya kok nggak paham juga sammen ulang kembali kok nggak paham juga sammen tanyakan ya jangan ditafsiri berdasarkan rok, roh akalnya sendiri sendiri jadi kita harus mempertanyakan eh, apa maksudnya ayat I? ini? ini sehingga dengan demikian ketika kita mengkaji Quran wahyu Allah hadis Nabi maka pelan-pelan hati kita itu terisi dengan kebaikan-kebaikan ya. jadi hati ini kalau diisi dengan kebaikan maka hati ini akan bercahaya ya. artinya cahaya itu memang datangnya dari Allah ya. atau hidayah Allah sehingga ada satu hadis mengatakan ketika seseorang itu melakukan sebuah dosa maka di dalam hatinya itu ada titik hitam satu ya melakukan satu maka titik hitam sah satu melakukan dua kali dosa atau maksiat maka ada titik dua dua ketika melakukan berkali-kali bisa jadi hati itu menjadi hitam ke kelam maka kalau hati ini sudah hitam kelam sulit untuk diajak sujud kepada Allah sulit untuk diajak apa yaitu ibadah kepada Allah kenapa hati sudah kelam hati sudah hitam tanpa cahaya ya maka kalau seseorang itu hatinya sudah kelam tanpa cahaya, secara otomatis dia berjalan di muka bumi pun tidak sesuai dengan atur aturan, Tidak pernah sesuai dengan syariat Allah. Kenapa? Hatinya ini sudah hitam, kelam. Tuh, ya. Tapi kalau hati ini diisi dengan kebaikan-kebaikan, diajak membaca Quran diartikan membaca hadis diartikan dan kita mendengarkan nasihat-nasihat orang yang alim orang yang soleh maka disitulah jalan untuk meraih hidayah Allah jadi hati kita itu enggak gersang. setiap hari ibarat sebuah tanaman adalah disiram Sirami Kalau hati kita itu disirami setiap hari Maka keimanan kita di dalam hati pun akan tumbuh dan kuat Semakin mengakar iman kita di dalam hati Kalau sudah menancap dalam hati dengan kuat Mengakar dengan kuat Maka sulit untuk dilepas dari hati Itulah iman Bila mana kita pelihara dengan sungguh sungguh, lama melihara iman ya diantaranya itu, termasuk dengan membaca ta, tahlil, kata nabi jadidu imanakum la ilah ha illallah perbaruilah imanmu dengan membaca kalimat tahlil atau la ilah ha illallah, perbanyak membaca itu perbanyak bertasbih perbanyak bertakbir takbir dan lain sebagainya maka hati kita pun akan penuh dengan cahaya Allah, penuh dengan hidayah Allah. Ya, kalau perlu iman kita pancapkan dengan sekuapnya di dalam hati kita, tidak pernah kita lepas. Dan kita bawa sampai nanti menghadap Allah. Itu nanti yang akan menjadi bukti di hadapan Allah. Kalau di dalam hati seseorang, masih ada iman apalagi imannya kuat maka insya Allah orang tersebut akan selamat dari neraka teraga karena keimanannya dia kepada Allah sangat kuat itu ya maka kalau kita lihat di dalam surat al-baqarah itu ya Al-Qurannya zalikal kitabullah roib fi hudallil ya jadi, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, hanya orang yang bertakwa saja yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, kenapa? Karena dia yang tekun membaca Quran, tekun membaca hadis Nabi tekun mempelajari ajaran-ajaran Islam tekun mendengarkan orang-orang soleh, orang-orang alim ya sehingga apa? iman kita semakin ku kuat ya bedakan misalnya jenengan ya lama tidak mengikuti pengajian satu bulan saja maka akan terasa iman kita sudah semakin lama semakin ma, malas ibadah malas segalanya malas kenapa? karena tidak pernah tersiram tersirami ya. jadi kalau bisa bahkan setiap hari atau minimal setiap minggu jadi kita mendapatkan si siraman sehingga apa? iman kita semakin ku kuat Ya agar kamu sekalian mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa dan ketika kola berkata Musa Nabi Musa kepada kaumnya, Ya kaumih Inna kum sesungguhnya kamu dalam kamu berbuat aniaya atau berbuat walim ang fusahu terhadap dirimu sendiri sendiri. Apa dalilnya Binti Hobikum dan kamu mengambil atau menjadikan al-ijilah anak sapi sebagai sesembah, sesembahan. Jadi setelah Nabi Musa ini datang kepada kaumnya sudah mendapatkan yaitu apa Kitab Taurat kembalilah pada saat itu perubahan luar biasa. Yeah, sedikit sekali orang-orang yang beriman kepada Allah dan banyak dari kalangan orang-orang Bani Israel itu menyembah yaitu anak sapi pada saat itu ditokoi oleh Musa Samiri Musa Samiri itu adalah muridnya insya Allah muridnya Nabi Musa yang terandai terbaik tapi dia sesat Bahkan mengajak yaitu orang-orang Bani Israel Untuk menyembah yaitu apa anak sah? Sapi Menyembah berhala ya, Ini dosanya sangat besar Nyembah berhalanya sudah dosanya besar Apalagi menga mengajak Seseorang untuk berbuat sirik kepada Allah maka tobatnya, tobatnya itu lain, orang yang pernah mengajak orang berbuat maksiat, tobatnya itu harus mengatakan yang sebenarnya Oke, itu tobatnya, misalnya kita pernah mengatakan, mari kita menyembah, misalnya apa, kerumpul dan lain sebagainya, misalnya lah ketika kita bertobat harus mengatakan bahwa apa yang saya katakan dulu itu adalah salah, salah kita harus mengatakan kepada jamaah mengembalikan yaitu apa nilai semula nilai kebenar kebenaran itu caranya tobat bagi orang-orang pengajar kayak pendeta kayak pastor begitu itu tobatnya kan begitu dia mengatakan kepada jamaahnya bahwa selama ini apa yang saya katakan itu adalah salah yang benar adalah Al-Quran langsung lah dalamnya orang Bani Israel itu karena apa? menyembah anak sapi tadi, maka perintahnya fatubu, maka bertobatlah kamu, ilabariikum ya, kepada sang penciptamu, atau Allah nah, tobatnya itu nggak main-main faktulu maka bunuhlah angfusakum, dirimu sendiri Sendiri itu caranya tobat orang-orang Bani Israel. Yeah. Jadi, pada saat orang-orang Bani Israel itu diperintahkan untuk bertobat, faktulu "buang ini yang dimaksud, bunuhlah dirimu itu saling bunuh, membunuh. Yeah. Jadi, anak ketemu bapak, ya, bapaknya dibunuh, bapak ketemu anak, anaknya dibunuh bunuh, ketemu ibunya-ibunya juga dibunuh. dibunuh, ikut terus begitu, sampai pada suatu saat dikisahkan dalam sebuah hadis, pada saat itu Nabi Musa itu menyingsingkan yaitu bajunya, ya, lengannya, sambil melempar mayat-mayat kurang lebih jumlahnya dihitung dalam sebuah khadid itu adalah 70.000 ribu orang pada saat itulah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa wahai Musa saya kira sudah cukup tobatnya orang-orang Bani Israel Bani Israel jadi selalu bunuh-membunuh sampai 70.000 ribu orang ada sebuah hati mengatakan juga, pada saat, yaitu apa? Nabi Musa melihat orang-orang yang terbunuh begitu banyaknya, Nabi Musa pun bersedih. Setelah itu ditanya, Wahai Nabi Musa, kenapa kamu itu bersedih? Bagaimana ya Allah aku nggak bersedih? umatku, kaumku ini meninggal cukup kan? banyak kenapa kamu harus bersedih Kaum yang meninggal itu tidak meninggal tapi dia adalah hidup kembali dan saya berikan rezek. rezeki ini kan berarti dia mati saya sahib kenapa kamu harus sedih umum yang meninggal itu tidak meninggal. Dia di sini hidup kembali. Setelah itu saya beri rezeki. Dan orang yang belum terbunuh saya terima tobat tobatnya. loh ya. Jadi itulah cara tobat orang-orang Bani isra Bani Israel. Israel. Tuh ya. Jadi saling membunuh membunuh. Cuman enaknya ya, begitu dibunuh langsung, yaitu apa, dijamin oleh Allah Sur Surga seperti orang jenengan taubat, saling membunuh melayu, tak ya apa padahal sudah dijanjikan begitu terbunuh masuk Surga Surga ya dibunuh itu masuk Surga nah, orang yang tidak terbunuh lah itu diterima tobat tobatnya Ye. kalau saya mending pilih terbunuh enak langsung masuk surga surga, enggak diterima tobatnya kadang-kadang di dunia kita itu sering melakukan maksi maksiat coroh hitungan begitu, kenapa? sudah dijanjikan, begitu tobat terbunuh masuk sur surga, tapi kadang-kadang kita umumnya terbunuh Ya, itu kan, kadang-kadang kelihatan ngeri sama dengan orang yang mati syahid. Itu ya. orang yang mati syahid itu kan enggak mati, dia hidup kembali dan Allah memberikan rezeki. Tapi banyak orang yang tidak mau mati syahid karena tak takut. Ya. Jadi, perintahnya: "Faktulu anfusakum". Jadi, bunuhlah sendiri, dalikum yang demikian itu khairun lebih baik lakum bagimu. Ing ikum di sisi pencipta pencipta. Jadi tobat yang demikian itu lebih bah, lebih baik. Itulah tata cara tobat yaitu bagi orang-orang Bani Israel Israel ya lain dengan kita. Kita tobat hanya membaca astaghfir fir Al sambil menyesali apa yang kita lakukan sebuah maksiat tidak kita ulangi kembali kembali minimal 70 kali kita bertobat kepada Allah sehari semalam, semalam. atau bisa ditingkatkan sampai 100 kali Ya, agar insya Allah, ketika kita bertobat, dosa-dosa kita pun akan dibersihkan oleh Allah. Allah, jangan nunggu nanti, ngenteni diri, jadi ya Jadi, neraka itu adalah tempat untuk membersihkan dosa-dosa -do. dosa. sesuai dengan kata dosa yang dibawa semasa hidup di dun Dunia, makanya nanti kita pun berbeda-beda ya. Seseorang itu berbeda-beda ketika memasuki neraka, lama dan tidaknya itu tergantung do, dosa. Kalau dosanya kecil, sedikit, maka dia pun berada di neraka hanya sebentar. Tapi kalau tidak punya dosa, pas mari tobat tadai Allah mengambil mewafatkan kita maka insya Allah kita dalam keadaan bersih dari do, dosa, ya? Hmm. Fataba maka dia menerima tobat, alaikum atasmu, innau sesungguhnya dia Allah wa dia abwadu, yang menerima tobat, arrohim, maha penyayang. Ya. Jadi Allah itu maha penerima tobat kepada hambanya berapapun banyak dosa yang dimiliki tetap Allah itu menerima tobat dan Allah paling bahagia bila mana melihat seorang hamba ketika melakukan kesalahan, dia segera bertobat kepada Allah Allah itu paling senang ya. berarti dia tahu kesalahan kesalahannya dia berbanyak macam istighfar menyesali apa yang dilakukannya dan tidak akan mengulangi kembali gemba, maka Allah akan menerima taubat-taubatnya ar dan maha penyayang artinya penyayang Allah ini khusus akan diberikan oleh Allah pada orang-orang yang beriman ketika di akhirat kel kelak itu sifat Ar-rohim dan tidak akan diberikan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah atau orang yang durhaka kepada Allah maka mari kita kembali kepada jalan Allah ya, setiap saat dengan harapan di akhir hayat kita kelak itu dalam keadaan Fusnul Khotibah ya. jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan barokah fitriyyah wal akhirah. Amin. Ada pertanyaan tadi, ibu-ibu, badan bapak-bapak brotan. -bapak -bapak. Kita enggak ngantuk, kurang gitu aslinya. Enggak ya? Gih, iya. Gak tahu tempatnya. Nah, ini kalau nggak tahu tempatnya ya berarti suatu saat kita tetap mencari informasi itu kan salah satu usaha nge. bila mana kok enggak ketemu, ya kita minta maaf kepada Allah secara lang langsung itu aja, nge. kalau misalnya kita mencarinya kok sudah enggak ada sudah mencari ke sana kemari, bahkan kalau sekarang kan mudah cara mencarinya nge. kok masih enggak ketemu juga yang penting kita sudah usaha maka insya Allah Allah pun lebih tahu dengan usaha kita berarti kalau kita sudah usaha itu berarti insya Allah Allah akan menerima tobat kita Dan, tapi suatu saat kok sebelum apa misalnya kita bisa ketemu nah itu diusahakan kita tetap mengatakan yang sebenar sebenarnya Oke. itu cara tobatnya Ben? Bapak-bapak, cabut bapak. ge ge pulau ge ngantuk, mari ge ndang ma antuk ulo. Ge kato ega eh, anjernengan koyo katung gerukuh kape. Plage nencikam ge, manggo kita kiri kante alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.